Halo Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Satria Official. Oke seperti biasa saya akan membagikan berita-berita yang terbaru lagi, kita langsung aja ya ya minimal satu per satu preset ya oke lanjut ke preset yang kedua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 oke lanjut ke persediaan yang kelima Aldi, Kone, Kone, Kone, Kone, Kone, Kone. oke lanjut ke persediaan yang keenam oke lanjut ke presiden yang ke tujuh oke lanjut ke presiden yang ke delapan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 Oke lanjut ke peserta yang ke-12. Oke lanjut ke peserta yang ke-13. Oke lanjut ke presiden ke 14 belas. Kor Oke lanjut ke preseden ke-15. Kamu nenyek. Pas nih Oke lanjut ke preseden ke-16. lanjut ke presiden ke-17 Oke okay, lanjut ke presiden ke-18ik Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-19 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-20 Oke, okay, jadi mungkin segitu aja perisiannya dan semoga kalian suka dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.